Ada orang cakrek Bos. Ada lobster, kita cari gajah, Bos. Ya, saya aduk. Cuman nggak kelihatan, Bos. Itu lobster-nya, Bos. Ah. Tuh, Bos, lobster, Bos. Lobster kecil. bahaya nih bos cara megangnya kalau nggak ngerti tuh bahaya nih soalnya ada itunya ada seperti duri lah bisa jepret jangan lupa like subscribe di channel Father Super Kepiting yang mana ya bos Kegelung duduk Ini air mulai pasang bos, air lautnya mulai pasang Air lautnya mulai pasang Malam ini kita kembali biasa bosku Nyak nyuk ning tambak bosku Rencana sih mau mencari kepiting bosku Nah ini kita bawa alat uh, caduk bosku Mudah-mudahan Malam ini kita mencari kepitingnya Bisa memperoleh hasil Kemarin uh, saat mencari kepiting Itu nggak memperoleh satu ekor kepiting bosku Tapi malam ini saya berharap uh, Mendapatkan kepiting bosku Mudah-mudahan minta doanya bos Oke okay, bosku, kita langsung ke lokasi untuk berburu kepiting. piding anak ini buyut Anak putul lah, belum berkayak aja ganggu. Aduh Aduh Jaga tes, bengi mungkin Aduh Tambah ke, okay. oke. Okay. Pohon keberuntasan, pohon beruntasan. Ada cumi-cumi lagi bos. Tuh bos, ada cumi-cumi lagi tuh. Tuh. Ada cumi-cumi lagi. Cuman nggak begitu besar, kayak yang kemarin tuh. mencuminya cuminya nggak agresif bos. seperti itu. Tumpengnya pupukannya. Kita sot lagi, Bos. Oh. Bos. Tuh, cuma mau ke dalam, Bos. Takutnya lari lah, kita cari kacalah. bos tuh cumi-cumi bos cumi-cumi lagi tuh bos kalau dipegang mulutnya gigit bos tuh ini agak bentak tuh bos ya cumi-cumi ini bos tuh mulutnya kalau pegang depan mulutnya menggigit bos lumayan sakit kalau menggigit lumayan bos ya tuh kita bawa aja bos cumi-cumi bos tuh baru dapat cumi satu tuh ini kopi bos Oh, bos, tepat dulu satu bos. mudah-mudahan nanti bisa memperoleh, eh, uh, cumi yang lebih besar lagi, bos. singkir bosku ya dan anak masih singkir bawah hujan loh ikan bos ikan petak bos kan pedek. Gas pedek, Bos. Kenal lampu. Dia menabrak. Kenal lampu, Bos. Kan pedek ini, Bos. Tuh. lampu, Bos. Nabrak nabrak tanggul. Masih itu. Bak. itu bos pete kupedek masukkan aja bos lumayan Ada lagi enggak ya kan pedaknya? udah kepiting bos, kepiting kecil cuman lumayan bos ya. Tasot bos tuh, tasot bos tuh. Tuh bos, pitingnya. Lumayan bos, walaupun enggak besar cuman lumayan bos. Kita cari bos, lumayan kecil buat tambah-tambah ikan tadi dapat uh, cumi sama ikan petek, sama ikan zonat. Nah, ini ada kepiting, cuma ukurannya kecil, jadi buat tambah-tambah lah, bawah aja lah. ini gembur bos habis multi ke pitingnya kepiting soka bos habis multi kepiting soka Alhamdulillah bos ya dapat kepiting sokak habis multi bos lumayan ber goreng bos ya teman yang cereng. kepiting soka ini hmm. bos ya dapat kepiting soka satu sama ikan bosok ikan uh, ikan per ikan kiper satu cumi eh, cumi satu tuh cumi cumi satu bos sama ikan soka eh sama kepiting soka bos kepiting soka ini di soka satu terus aku ikan belanak bos ikan belanak satu sama cakra bos satu ini hasilnya lagi-lagi jong bosku tapi ya mau gimana lagi namanya juga orang usaha ada kalanya sepi ada kalanya rame ada kalanya dapat ada kalanya enggak pokoknya malam ini kita tetap semangat bosku walaupun dari hasil yang, eh, yang layak lah Alhamdulillah, ini pun sudah dapat kepiting sama cumi sama ikan eh, ikan petek sama eh, catrek bos. Jadi rencana malam ini kita sampai di sini bosku, karena waktunya sudah mulai menjelang pagi bosku. Oh, Oke okay. yang belum subscribe bosku silakan subscribe, yang sudah subscribe, konten tidak sampai selesai Oke eh, bosku kita mau pulang bosku ya. Bye bosku.